Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Lesti Lovers, Speed Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, TV, TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah perasaan baleslah, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Di Jumat Berkah ini persahabat ya Kakak pertama Ada sebuah unggahan spesial banget nih untuk kita semua Persahabat ya, momen syuting kakak dan dedeklah si kejuran nih Kita salvat banget sama baju orange dan kerudung orange nih Luar biasa persahabat ya, Masya Allah Apapun acaranya Mudah-mudahan semuanya dipermudah dan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Ya robbal Alamin. Unggahan ini, momen ini diposting kembali, direpost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan di sini, persahabat Sahabat, ya, si Orange meresahkan. Katanya tuh, Masya Allah banget ya. Dan banyak tanggapan komentar diberikan dari akun Instagram yakni dari akun instagram dianoskorfabri 1492 gak nyesal sekarang beralih ke sofi katanya wow apakah syuting didek ngasin kakak bilar ini syuting di sofi persahabat ya udah berasa saja doakan selain terbaik untuk adalah kesayangan kita dan kita lihat juga keunggungan berikutnya persahabat ya ada momen special ketika kakak bilar diwawancara di lokasi syuting ini menyampaikan bahwa syuting kemarin itu ada syuting e-commerce. Pak sahabat, ya nih, dengarkan kata kakak Bilar. Tuh, itulah penyampaian bahwa syuting kemarin adalah syuting e-commerce ya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dilancarkan apapun yang dilakukan oleh kakak dan dedek Les di di sini tentu persahabat ya ada kalimat yang dituliskan juga dalam postingan tersebut oleh Arya Yukam mengatakan, tonton sampai habis dan terjam sudah syuting apa kemarin, aku nggak dengar apa-apa katanya tuh, <laughs> cute banget persahabat ya. Yuk mudah-mudahan saja ada kejutan, ada kabar baik, kabar bahagia yang diberikan langsung oleh idola kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Ini momen meeting Dari Lesti Bilar Bersama ID Konterior ya, Masya Allah Yang mensulap Peruangan rumah kakak Rizmi Bilar nih, Masya Allah Luar biasa, semakin bangga Dan semakin bahagia Mudah-mudahan ada kejutan juga Dari Lesti dan Bilar bersama ID Konterior Yang selalu membuat kita penasaran Dan selalu Ingin sekali persahabatnya Tentunya tahu apa sih yang dibicarakan oleh mereka berempat ini Dan kita lihat juga persahabatnya berikutnya Ini ada sebuah kabar trending dari podcastnya Om Dedy Masya Allah di Hong Kong ini sudah trending 48 Masya Allah luar biasa Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan juga Alhamdulillah Leslar kembali trending Mudah-mudahan bisa trending nomor satu di Indonesia. Amin ya Robbal Alamin. Wajib kita dukung bersama Yuk, streaming terus di channel YouTube-nya Om Dedi. Mudah-mudahan bisa trending nomor satu, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita sebagai fans sejati dari Leslar Lovers. Dan selanjutnya kita lihat juga nih, ada sebuah unggahan momen live Instagram lewat IGS ya. Wow, terlihat dedalasi sangat cantik. Bila sangat keren dan ganteng pangkat persahabat ya Vitamin di malam hari ini luar biasa Live bareng lewat IGS Walaupun iklan tetap kita bahagia Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan Dan selalu diberikan kebahagiaan Dan selanjutnya juga persahabatnya kita mendapatkan cedekan vitamin manja nih Semalam juga Ternyata rutinitas malam Jumat Kakak Bilar dan Semua tim bermain sepak bola ya Masya Allah semangat banget ya Nomor 8 Main bolanya apalagi tentunya main bolanya Ini ditemani langsung oleh Istri tercinta Dan Ibu Nda. Nih perhatikan persahabatnya tuh Masya Allah Bunda Utun dan Ibu Serta Kak Septi juga persahabat ya. Dan Kak Nova ini keluarga besar banget lagi menemani idola kesayangan kita main sepak bola ya Masya Allah terus kompak, terus harmonis hubungan antar keluarga nih Masya Allah semakin bangga, mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka Diunggah kembali momen tersebut oleh akun Chas Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Wah ada bunda utun Ibu dan Kak Novani nonton bola malam ini katanya tuh Masya Allah banget ya Bahagianya kita mendapatkan cidukan vitamin manja langsung diberikan dari keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan saja persahabat ya ada kejutan juga nih di hari ini di Jumat berkah ini Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan juga kesehatan terutama